ini sudah mencapai 14 juta kali ditonton 14 juta viewers Selama dua minggu alhamdulillah banget ya Dan masih tentunya di posisi 4 trending untuk musik Kita bangga, kita bahagia sekali Bahwa kekompakan Lesla Lovers memang luar biasa Sedikit lagi, selangkah lagi Tinggal ke angka 15 juta Bisa yuk persahabat ya Kita di angka 15 juta Spesial kado ulang tahun Untuk Bunda Lesti kejora Ini tentunya kebanggaan Kebahagiaan yang kita dapatkan Alhamdulillah sudah tembus 14 juta viewers Untuk berikutnya persahabat Disimak juga ini momen yang sangat Membuat kita bahagia Karena idola kesayangan Lesti kejora ini mencontohkan adab dan aktitud seorang istri kepada seorang suami. Perhatikan ya, salam dari Bunda Lesti, cium tangan yang sangat menginspirasi. Perhatikan persahabat ya, cium, cium tangan. Sang suami tiga kali persahabat ya, dan langsung telapak tangannya pun dicium oleh Bunda Lesti. Masya Allah, ini contoh baik banget ya, yang patut ditiru. Kebanggaan juga untuk semuanya Punya idola, attitude, dan sikapnya Sangat luar biasa baik Momen ini pun diunggah kembali Oleh akun Sendal Putih underscore Bilar Kita lihat juga di kalimat caption Yang dituliskan Masya Allah dedek cium tangan ke suami sesuai dengan Sunnah Rasul Ayo ibu-ibu bisa dipraktekin nih yang jumlah belajar aja dulu Katanya tuh ini contoh baik banget dan ini adalah inspirasi banget untuk banyak orang Hingga komentar pun banyak sekali ya diberikan oleh Lesa Lovers Dari akun di disitu mengatakan Masya Allah Dede wanita dan istri soleha selain memuliakan kedua orang tua Selalu mengambil berkah dari suami yang menjadi imamnya Bismillah leslar, jodoh til jana, amin Allahumma amin Tuh, Masya Allah banget ya, respon aja banyak yang positif Saat melihat Bunda Lesi Kejora cium tangan suami tercinta Kemudian persahabat disimak juga diunggah terbarunya Papa Bilar Satu jam yang lalu ini mengunggah sebuah fasingan foto saat Bunda Lesi Kejora di dikretek-kretek abal apel, apel ya dan di sini kita lihat, bayangan Bunda Lesti memang berbeda sekali Saat Bunda Lesti Keciora dikertek, persahabat ya Saat dikertak Bunda Lesti Keciora ketawa Dan kita lihat di bawah bayangannya itu hanya terdiam Dan kita salpok dengan sebuah kalimat yang dituliskan oleh Papa Bilar Di situ ada awal bulan, ekspresi awal bulan saat dikertak Dan kita lihat, bayangannya itu ekspresi akhir bulan, kata Papa Bilar dan kita lihat juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Apa iya, Leslie Kucura punya kodam katanya tuh Wow, gimana tanggapannya? Dan kita lihat juga di kolom komentar ada tanggapan dari Bang Adi Sky situ Bang Adi mengatakan Pesulap merah harus usut ini kodam awal bulan sama akhir bulannya Aduh, ini cute banget ya <laughs> Ada aja nih kelakuan Bapak Bilar yang selalu saja bikin kita ngakak ketawa bahagia Dan kita lihat juga nih tanggapan dari akun Leslar Al-Fatih Disitu dikatakan WKWK -WK ngakak no netizen disarkasin langsung sama suaminya Tuh persahabat untuk netizen Langsung disarkasin sama suaminya Bunda Lesti ya. Ini tanggapan dari Bapak Bilar tuh Kita lihat juga persahabat ya di kabar selanjutnya di sini kita lihat Info sementara, couple media of the years 2022 Alhamdulillah, pasangan idola kesayangan Lesti dan Bilar masih berada di posisi pertama Dengan perolehan votingnya 301.148 votes Di bawah ada pasangan Rangga Azop dan Heiko Von Terveken dengan perolehan voting 300.989 votes di posisi kedua. Tetap persahabat ya, kita dukung, kita semangat, karena ini bedanya hanya seribuan saja. Yuk, beda tipis, kita doakan saja yang terbaik, mudah-mudahan idola kesangan kita bisa memenangkan Couple Media of the years 2022. Dan selanjutnya persahabat disimak juga Ini ada kabar yang sangat membanggakan sekali ya Alhamdulillah Bapak Bilar ternyata ini CEO founder Leslar Metaverse Perhatikan tuh persahabat ya Terima kasih kepada Bapak Rizky Bilar CEO founder Leslar Metaverse Ini sih tentunya kebanggaan Dan sekaligus kebahagiaan untuk keluarga Konoha Memang bener banget ya Lesti dan Bilar oleh orang-orang di luar sana memang dipandang sebelah mata Tapi kini tidak bilar sungguh luar biasa Kita juga dengan <tuh> Kita juga sempok dengan kalimat caption yang dituliskan oleh kak It's Bitterty. di Disitu dikatakan Mari kita menyebutnya pasangan yang produktif dan inspiratif Habis nonton FYP, Pak Bos berkata Aku nggak mau jadi suami yang ngintilin istri Sebisa mungkin pendapatanku harus lebih dari istri Masya Allah, Tabrakallah terbukti Rizky Bilar itu adalah CEO Founder Leslar Metaverse Kita bangga, kita bahagia sekali punya idola yang sangat menginspirasi Dan selalu menjadi kebahagiaan untuk kita semuanya dan jangan kemana-mana bersahabat ya, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar menarik dan pastinya kabar spesial bahagia dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.